Iya. Jangan sampai kelewatan Ih, siapa yang pencinta Pak D. Iya, 51 tahun Ahmad Dani, di Soraya Senayan. Top. Tentunya sudah banyak yang tidak sabar menunggu penampilan spektakuler Laisa, lesti Kijora dan juga Republik Rakyat Cinta Danila dan Abdito Pramono. Tata Arilla Zofirza Elo di 51 kerajaan Cinta Ahmad Dhani pada 28 Mei 2023 guys penampilan spektakuler ini tiketnya iya. jangan sampai kelewatan siapa yang pencinta Pak Den iya. 51 tahun Ahmad Dhani di Sora Senayan. top Tentunya kita sekalian merasa bahagia di hari ini banyaknya proyek yang digarap Korudi dan Leslar Yang hal tersebut sudah pada ditunggu oleh Leslar Lover Yang emang tak sabar menunggu proyek-proyek terbaru dari Leslar tersebut Korudi adalah salah satu sahabat Leslar Yang mendukung dalam suka maupun duka Saat Leslar di bawah maupun kini setelah kembali lagi berkarya dan tanggal 28 puluh delapan momentum lesti tampil kembali di senayan nah, ayo buruan yang ingin melihat penonton penampilan mereka semua oh. No, no. Oh, okay. <laughs>